Piala Dunia 2022 telah memasuki hari ke-9 atau pekan ketiga. Beberapa pertandingan seru di fase grup telah tersaji. Memasuki match dari kedua, beberapa tim telah menyegel tempat di babak 16 besar dan beberapa lainnya harus tersingkir dari kompetisi lebih awal. Portugal berhasil menjadi tim ketiga yang melenggang ke babak 16 besar setelah memukam Uruguay 2 gol tanpa balas malam tadi. Cristiano Ronaldo dan kawan-kawan harus menjalani ujian yang sulit saat dihadapkan dengan Uruguay di match kedua. Jual beli serangan terjadi sepanjang pertandingan, namun kedua tim belum bisa mencetak gol hingga paruh pertama usai. Barulah di menit ke-54, umpan lengkung dari Bruno Fernandes yang diteruskan oleh sundulan sang kapten Cristiano Ronaldo berhasil menggetarkan jalan timnas Uruguay. Sesaat nampak bahwa gol itu adalah milik Cristiano. Namun beberapa saat kemudian, ofisial menyatakan bahwa gol itu milik Bruno Fernandes, karena tidak berhasil tersentuh oleh kepala CR7. Skor ini bertahan hingga 90 menit waktu normal. Namun Portugal berhasil menambah keunggulan di masa injury time lewat eksekusi dingin Bruno Fernandes dari titik penalti. Pertandingan pun diakhiri dengan skor 2-0 bagi kemenangan timnas Portugal. Kemenangan ini membawa Portugal melaju ke babak 16 besar dengan mengemas 6 poin dari 2 pertandingan Sebelumnya sudah ada sang juara bertahan Prancis Serta Brazil yang berhasil memastikan tempat mereka di babak 16 besar Prancis mengemas 6 poin dari 2 pertandingan Setelah mengandaskan Australia dengan skor 4-1 Dan Denmark dengan skor 2-1 Sedangkan Brazil berhasil menumbangkan Serbia dengan skor 2-0 Serta menumbangkan Swiss dengan skor 1-0 Di sisi lain telah ada dua tim yang terpaksa tersingkir lebih awal dari Piala Dunia dan salah satunya adalah Sang Tuan Rumah, Qatar. Qatar dipastikan tersingkir setelah dua kali menelan kekalahan di fase grup. Kalah dari Ekuador di laga pembuka dengan skor 0-2 serta kalah dari Senegal dengan skor 1-3. Selain Qatar, tim lainnya yang telah tersingkir dari ajang ini adalah Kanada. Kanada yang baru saja kembali ke ajang Piala Dunia sejak tahun 1986 harus pasrah tersingkir lebih awal setelah menerima dua kekalahan berturut-turut, kalah 1-0 dari Belgia, dan kalah dengan skor 4-1 dari Kroasia. Sementara itu tim yang tersisa akan kembali bertanding di match ketiga untuk memperebutkan 13 tiket tersisa menuju 16 besar.